Lama ku terpaku di sini menunggumu saat ku sendiri. Mengapa ku tak pernah sadari selama ini kau tak. Pastikan bersama Seberkas harapan yang ku minta darimu Kini tak Selalu mencoba untuk memilikimu Tapi kau tak pernah tahu Jalanan ini kasih penuh dengan duri, walau cobaan menghadang kita, pastikan bersama. Bersama diriku dan dirimu, pastikan bersama.